anda sedang mengalami masalah kesehatan kulit masih bingung bagaimana cara mengatasinya berikut kami rekomendasikan empat bahan herbal yang bisa anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang anda derita bahan yang pertama adalah minyak zaitun dikutip dari merdeka.com kandungan zat gizi yang terdapat dalam minyak zaitun yaitu vitamin E K lemak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 Madu juga mengandung antioksidan dari senyawa krisin, pinobaksin, vitamin C, katalase, dan pinosembrin. Semua kandungan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat madu bagi kesehatan antara lain mencegah diabetes, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menyembuhkan luka, mencegah kanker, dan menyehatkan jantung. Kemudian bahan yang ketiga adalah pengkoang. Dikutip dari alodokter.com, di dalam bengkoang terdapat beberapa kandungan gizi penting, antara lain mineral, fitonutrien, dan senyawa organik lainnya. Manfaat penting pada bengkoang yang berguna baik untuk kesehatan tubuh, antara lain mengatasi masalah pencernaan, meningkatkan sistem imun tubuh, baik untuk kesehatan tulang, baik untuk diet diabetes,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 Salwaji merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Salwaji terbuat dari ekstrak bahan alami diproses dengan teknologi modern ISO 9001. Tak hanya itu, Salwaji juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi pom. 173708101 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis dan sanitasi yang memadai sesuai standar produksi dari BPOM. Salwaji memiliki beberapa komposisi sebagai berikut Minyak zaitun sebesar 1 ml Madu sebesar 1 gram Pengkoang sebesar 1,5 gram Dan Vaseline AD 5 gram